yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 yang bisa menyebabkan uh, mudah terjangkit sakit-penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah diet. Ya, diet genomik itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotipe seseorang.